Guys, selamat pagi kalian. Apa kabar? Semoga sehat-sehat aja. Kali ini aku kayak mau bikin konten buat kalian kayak aku kemarin kayak cari kapah kayak gini modelnya, kayak gini dagingnya panas kayak gini kayak gini ya. Jadi kayak gini. Ini kalau dia udah direbus. Nggak tahu ini kalau di kampung kalian bahasa namanya apa? Ini kayak gini kayak gini nah ini yang masih mentahnya ya guys nanti ini kayak direbus baru dikeluarin dari isinya baru kalau mau ditumis kayak di dia harus dibersihin dulu jadi kayak teruk jadi kayak perutnya tuh kayak dibelah untuk buang kotorannya Kotorannya sih kayak lumpur gitu dia makan lumpur. Jadi kemarin aku kayak cari ini juga, ini keong, namanya keong mas. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi ini tuh kayak dia direbus dulu. Negeraku si air, si air dulu. Gak banyak-banyak nih si airnya. cukup, segini cukup baru kita tutup, kita rebus deh, heavy, jadi kayak gitu ya guys, nih kita rebus di sini, jadi kita rebus, kita rebus dia. gini ya guys jadi ditunggu ada kayak sampai mendidih gitu eh, nanti dia kebuka sendiri jadi ini kayak aku mau bikin kayak keripik krip, gitu ya dia sih sebenarnya kayak ditumis juga bisa tapi ini aku bikin dia kayak keripik gitu kita pulang lama pulang lah mm -mm. jadi hah uh -uh. Jadi dia kayak di Dia ditumis juga bisa Tapi dibikin keripik juga bisa Kayak sejenis Keripik belut atau apa gitu Iya guys jadi aku kali ini Ini aku ditunggu aku Jadi aku rebus gitu. Nih yang aku ceritain Sama kalian tuh kan kayak Kemarin kan mamaku sempet kayak kasih aku bagi aku kayu kan. Dia bagi aku kayu jadi aku pakai kayu bagus nah, karena kayunya udah habis kemarin tuh aku masak air. Jadi sekarang dia pakai aku pakai bambu. Gitu guys. Gimana keadaan kalian di kampung? Semoga sehat-sehat ya. guys kegiatan aku guys ikutin ya kayaknya dia, ini dia. kayaknya agak miring kayak gini hmm. Aku tunggu dia sampai dia mendidih nanti dia kayak kebuka sendiri itu gini guys mukanya cantik tangannya kayak gini Enjoy your life ya Kayak jangan terlalu banyak berpikir Jangan terlalu banyak Takut Kalau gue pribadi sih Gue kayak berusaha untuk uh, Legowo Berusaha untuk ikhlas sama semua keadaan ini Gue juga selalu kayak Apa Hal-hal yang Kayak jarang kalian temuin Ya kayak gini kan cari kayak kayak apa kayak apa kayak gini aku ya. kayak coba untuk uh, bikin konten supaya kalian tuh tahu gitu Jadi ini sebenarnya dia hidupnya bisa di danau apa kayak di waduk gitu dia bisa juga hidup di sawah gitu loh jadi biasanya kalau tempat aku kan orang kayak kalau di sawah tempat mama aku nih biasanya keong yang tadi ada kecil aku kasih lihat ke kalian tapi kalau di sawah yang istilahnya Jadi dia ini guys sebenarnya dia kayak dikembangbiakin juga sih Jadi uh, di, di kolam tuh biasanya ditaruhin uh, Berapa biji nanti dia bisa Itu bisa apa bisa berkembang biak tuh. Nanti kalau ini udah selesai nanti aku bikin di part 2 Gimana aku cara kerjainnya Ngupasinnya gitu kan jadi kalian bisa lihat tekan gitu kan Happy-happy guys Jangan lupa bahagia Jangan lupa Bersyukur Kalau kalian hari ini masih bisa Bernafas Kalau kalian hari ini masih bisa Menghirup udara segar jadi ya kayak ginilah ya guys keadaan aku di kampung Kayak Ya semuanya kita harus bisa kerjakan kayak ini ya Aku mau sedikit cerita ke kalian Soal aku cari kapah Jadi aku tuh uh, Sama bibi aku kemarin kan aku bilang Aku telepon dia bi cari kapah yuk gitu yuk Oke kita pergi kan sekitar jam satuan Kita pergi cari kapah Area tuh dalam banget guys Area tuh segini Segini aku jadinya kayak aku tuh Cari kan pakai kaki kayak rasa-rasa. Kalau itu kan kolamnya lumpur, ada juga batu-batu gitu sih. Jadi itu kayak uh, diinjek-injek gitu kan kita nggak pakai sendal, bener-bener kayak kaki telanjang gitu turun ke sungainya, eh, ke dan, ke kolamnya. Rasa-rasa kalau ada kita tuh nyelam gitu. Ya gimana ya? Dinikmatin aja guys jadi buat temen temen jangan lupa untuk di like di komen dan yang paling penting tuh di subscribe karena subscribe itu gratis guys bantu juga dukung aku, dukung channel aku gitu loh ikan ya kan ikan ya ya kan? Lama-lama tuh kadang-kadang di kampung tuh kayak nyenengin juga sih Kayak kita tuh punya dunia kita sendiri Kita tuh kayak apa Ya kayak happy aja gitu Ikan Ini kenapa muka aku keliat merah Karena kan kena kayak pantulan api gitu Apa api Apa kau gak Kena merah kan muka aku kan Kayak gini Enggak kan, putih kan Dibuat epic Oh my god tuh kan bambunya meledak Jadi guys, kalau sebenarnya lebih ekstrim loh Masak pakai bambu nih Karena kalau bambunya nih masih kayak gini kan Dia belum tebelah Jadi dia tuh begitu kena api kan Dia kayak ngeluarin apa pas dia meledak Apa pas dia mau pecahin tuh kan kayak Puk gitu Ya kan jadi ya dia kayak gitulah. Ini tuh kayak kadang apa nih aku dulu bikin sesuatu yang kayak darurat kayak bodoh gitu loh. Orang kampung tuh nggak pernah sih bikin kayak gini cuma gue doang. Ya udah mungkin nanti aku sambung. Ini aku harus selesain dulu. Ini videoku sudah 8 menit kan. Jadi aku selesaiin dulu untuk ininya untuk apa? Rebusnya. Nanti waktu aku kupasin dia aku bikin konten lagi. Jadi kalian tonton yang ini sampai habis Nanti di video selanjutnya kalian tonton lagi sampai habis Ini mungkin aku bikin tiga pak Dari aku nge-rebus. Habis itu ngeluarin dia dari Kahangnya Dari cangkangnya Baru nanti pas proses aku Ngebersihin dia itu sih lebih cepet, Cuman kayak di apa di, remes remes di air ngalir gitu Ya guys Bye Jangan lupa ya untuk berbuat baik hari ini jangan lupa bersyukur jangan lupa uh, berbuat baik kalau kalian masih punya rezeki Silahkan berbagi uh, tapi berbagi gak cuma soal materi tapi juga soal sikap tindakan tolonglah orang selagi kalian mampu ya kan bye bye guys rasanya kayak males banget tutup video nih tapi aku sayang kalian wah.